Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi ke channel kami ya, sahabat. Untuk yang mencari recehan, sekarang kita akan mencari recehan di pouch ya, langsung aja, cekidot ke claim Satoshi, ya. Caranya gini, sahabat, untuk registrasi loginnya ya. Kita cek dulu, oke? Okay kita Scroll dulu ke bawah ya kita lihat berapa yang udah WD ya yang udah masuk ke pocahnya Oke sekitar 8 ribuan lah lebih ya Pak ini masih membayar kita coba dulu ya kalau masih membayar bisa dilanjut ya Oke cara registrasinya kita mulai ya masukkan email yang aktif ya email username terserah mau nama apa aja bebas password password jadi passwordnya diulang lagi kemudian kita isi capca ya capca kemudian sing up kemudian kita masuk ke loginnya ya penampakan loginnya kayak seperti ini ya nah ini penampakan loginnya oke okay. kita isi dulu email yang tadi kita daftar ya terus passwordnya ya terus webcap chainnya kita isi terus sing up oke okay. nah karena saya udah daftar saya masukkan dulu ya sebentar dihanisi dulu capcanya ya robotnya yang sama harus sama ya perikasi kita sing up nah penampakannya kayak gini ya saya maaf dah klaim ya dulu udah klaim berapa kali ya? Ini per satu menit ya, karena salah. Kemarin tuh lupa hanya kemarin saya nyobanya penampakannya kayak seperti ini. Kita setel dulu ke bawah ya, nah. kayak gini ya. Untuk penampakannya nah, ini dashboard, bentar ya, kita ke desktop ya kelihatan semuanya nah seperti gini nah misi sortinya ya kayak gini kemudian kita ke power paynya langsung oke, ke power chatnya oke caranya kayak gini kita ada jeda satu menit ya perclaimnya ada satu menit ya satu menit terus setiapnya kita isi terus kita ke langsung sepatnya ya eh hey. ke misi ADS nya ya ADS per klaimnya 15 detik ya oke okay. untuk ke sortirnya sama juga nih kayak gini sortirnya ya klaimnya ya klaim dan kemudian kita langsung ke ke ininya ya misi-misinya ya nah ini yang tugasnya yang kita bisa dikerjakan ya nah pendapatannya segini ya kalau kita kerjakan dapat misinya Oke okay. langsung aja kita coba ke pouchetnya ya keklaim klaim nya ya Nah ini historinya ini lupa lu luar historinya saya belum pede ya belum pernah belum pernah WD ya masih kosong ya belum hmm, sekalipun WD kita langsung ke pouchetnya ya kita klaim caranya gini kita klik, nah ada dua cara ya, ada rep -ca sama sopel media ya, mau pilih yang mana bebas ya, kalian mau bebas mau rep -ca atau sopele media, kita coba yang sopele medianya ya, oh nggak bisa sopele medianya kembalikan lagi dong ke capcanya ya. Kita coba ya, scroll dulu. Nah, kita samakan ya. Klik-klik semuanya ya. Berikutnya karena ini ini sepeda ya, gambar sepeda. Gambar sepeda nih. Harus sama ya, enggak ada lagi. Terus kita di verifikasi, kemudian collect reward. Nah, udah masuk. Tepat tuh. 30 token ya Nah kita tunggu jeda satu menit ya satu menit Nah kita ke dashboard-nya nah ini ya mau buka Bitcoin faucet kita minimal Widrow seribu token ya karena saya tokennya baru serat 100, 100 berapa itu 110 ya belum bisa mencukupi ya Petron berapa tron sama sama LTC sama juga ya LTC 1000 digit nah digit yang paling kecil ya digit paling kecil satu token ya tutupkan dapat 0,03 ya kita coba withdraw aja ya ke digit ke bawah jadi kita masuk dulu ke alamat poja pay kita ya. bentar kita lihat dulu alamat di poja kita ya wallet kita. kita cari digit nah ini digit kita copy salin dulu ya. lalu masukin ke Alamatnya ke alamatnya oh, ini ya, yep. tempel ya. Kemudian kita withdraw ya, kita coba withdraw. Apakah masuk atau enggaknya, coba withdraw ya. Mudah-mudahan masuk ke gawang. Oke, kita coba withdraw. Bismillah, oke. Tunggu, job ya. Kita lihat ke paucapai kita, apakah masuk atau tidak. Misal, oh iya, bentar. Kita kembalikan lagi. Kita coba ke akun dulu. Kita scroll ke, guys, bentar. Kita scroll ke bawah. Nah, masuk ya berarti ini masih membayar Oke okay? kalian bisa mencobanya ya link di kripsi nya saya taruh di bawah ya kalau yang mau itu juga enggak enggak apa-apa